Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Buat teman-teman youtuber semua Oke okay. Kali ini saya membahas tentang Dunia security Dunia security adalah dunia saya Terus terang, terang security Dan, dan Di Kesempatan ini Maaf saya, kita mau belajar bareng pokoknya saya mengajar kita belajar bareng tentang dunia sekuriti oke kali ini saya mau mencoba membahas tentang damkar damkar yaitu pemadam kebakaran saya dibagi ada lima untuk kali ini kita membahas lima yang pertama adalah api yang kedua segitiga api yang ketiga cara penye kebakaran. Yang ketiga, <tuh> yang keempat adalah cara penyebaran api. Eh, maaf, yang ketiga, cara penyebaran api. Empat, adalah cara penyebaran api, dan yang kelima adalah klasifikasi kebakaran. Oke, kita bahas yang pertama: api. Apa sih yang dimaksud api? Itu api apa? adalah suatu reaksi rantai kimia yang pada umumnya menyebabkan pembakaran pembakaran atau nah, pembakaran sendiri adalah suatu proses oksidasi cepat yang pada umumnya menyebabkan nyala ataupun panas nah ini yang menyebabkan yang sumber-sumber kebakaran nah kebakaran sendiri adalah suatu api yang tidak dapat yang tidak diinginkan atau tidak bisa dikendalikan yang dapat merugikan manusia ataupun benda yang kedua yaitu segitiga api segitiga api ada tiga yang pertama adalah panas yang kedua adalah oksigen dan yang ketiga adalah bahan bakar <tuh> oksigen dapat memicu terjadinya kebakaran jika suhu di atas 16 derajat kalau di bawah 16 derajat kemungkinan tidak menyebabkan memicu terjadinya kebakaran di dunia ini itu ada lima ya. yang pertama adalah mekanis yang kedua adalah kimia yang ketiga adalah listrik dan yang keempat adalah nuklir kelima ada matahari Oke kita berlanjut cat penyebab terjadinya kebakaran Nah itu untuk penyebabnya ada dua yang pertama faktor alam Kalau faktor alam contohnya gunung berapi dan petir Yang kedua yaitu faktor manusia Untuk manusia sendiri ada dua yang pertama adalah kelalaian manusia Dan yang kedua adalah perbuatan arson Apa sih perbuatan arson? perbuatan arson ialah perbuatan yang disengaja oleh manusia demi keuntungan pribadi atau dirinya dengan cara sabotase atau menghilangkan jejak nah itu teman-teman youtuber mungkin bisa menjabarkan lah bisa paham <tuh> oke kita berlanjut cara penyebaran api untuk cara penyebaran api sendiri ada tiga yang pertama adalah konduksi konduksi adalah penyebaran secara vertikal vertikal itu contoh dari lantai satu, lantai 2 biasanya itu dibawa oleh angin dan yang kedua adalah radiasi radiasi penyebaran secara horizontal contoh dari rumah satu ke rumah yang lainnya dan yang ketiga adalah konvensi. Untuk konvensi sendiri adalah penyebaran secara langsung. Oke, kita berlanjut ke klasifikasi kebakaran. Untuk klasifikasi kebakaran sendiri ada 4. Yang pertama kelas A itu yaitu benda padat, contoh kayu, kertas dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kelas B yaitu benda cair, bensin, solar, yang ketiga kelas C itu listrik, yang keempat adalah logam. Oke, itu pelajaran tentang damkar. mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan yang mau mengajari kita belajar di sini belajar bareng. kalau memang ada salah kata saya di sini, ada perjabaran saya yang kurang tepat tolong dikomen, oke okay, buat rekan-rekan sekuriti seluruh Indonesia subscribe dan share mudah-mudahan channel saya berkembang dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo security